Tas Sna Kakak sebagai Ketua Mahadarbiatul Islamiah Asalapia Perjalanan Awamil, Badai ngadarkan silsilah waktu masa Kakak selama 25 tahun 7 bulan, Insya Allah Badai dirinci. Anak kakak Masantren di Cipae Darul bertida. Lilangah didinya tujuh tahun. Selama tujuh tahun itu kakak sangat perhatiin. Jadi kakak Tia masalret di Cipae. Selama tujuh tahun, dina haliah pokoknya paling perbulan di pasihan Piala 10 liter Artos 10 liter. Keluar kuma sampai kaji dibawa ku tahaji Munir Mamang Kakak. Kakak Martis Apola. Sd, sd acar, ajamur, pusat pola smp, alia, dan lain-lainnya, sd game cuma pada satu atau kelas dulu. Naik kelas Opa, red, kemudian dibawa kumaman kakak, terus menakutkan, hai Munir, masa Waktu hari ini, kakak, Alikene keneh. Kakak, alik kita kio, eta, masak, ceritanya, eta, lamun, belanja, kawalung, kita, anggute, baik, belanja, sebelen, atau belanja. Nah, Kita ditanya, kamu, lingkung, kopi, burung, aragun, kakak, licin, pesantren, teh. Eta masih sataranjang, berarti alit ken, alit ken. Waktu harita nunuwan kantin pesantren, putri kiai balik junggles. Tapi kakak Eta belanja gula kopi rokok atau belanja sablon kambuh maliwer sataranjang. Kuali-kuali ma'ala ayah sampai kajinya Andai etahan kuali Lamun Melimbulak kopi rokok ke kantin Menungguan anak-anak Awai-awai banggalis Masa aku punya kesetan Kakak maka waktu masa yang di Cima Masya Allah sangat berhampir Paling di pasien beas, Perbulan 10 liter atau 10 rem. Kadang-kadang di toko pakai kompose, di kudu tukang giling kopi, tukang masak, Sarang anu sana sih, Masya Allah, tapi alhamdulillah, sanaus sabar jadi prihatin. Alhamdulillah, di ahli nambah kakak di Cipaye. Bodong pesantren daru ini tidak kuat, nyeta tujuh tahun. Alhamdulillah, satri tiga Ge gear, aku masa dilupakan. Gampang, ku sampai tujuh tahun. Mudah muda Mudah laki, memeh gaduh, pamagikan kuat-kuat lima tahun. Mun istri, memeh gaduh selagi kuat-kuat nyeta teh dua tahun setengah baik, laju hayangnya baik, laju hayang pesantren Yuk, sumahat. belajar, belajar semangat. Sanaos Aceh Sarangene Sanaos Sares putra putri Kiai tapi amu kurang sungguh sungguh kurang masa tren. Insya Allah kurang hasil ilmu Allah mudah mudahan para santri itu santri awati di berbagai polokso Pak mudah mudahan singe tekening engin elo anu barokah amin ya allah ya robbal alamin suwanga satria tolong ini suwanga barek benar-benar benar-benarnya alhamdulillah anu adukadoa kakak masantren di perwe Beres dicipai masa tren 7 tahun Teras ngalih kaperwe Pondok Pasar Dahul abrol. Didinya kurang lebih kakak genap tahun setengah Genap tahun setengah Selama genap tahun setengah kakak sangat prihakir luar biasa Di pokokan Atea kukol per bulan 10 liter 50 ribu, Rp50.000 50 ribu terjadi berapa? karena kueta baik ya, ku ongkosnya sarang kepungan kiai, sarang puluh hul, sarang ayah istri, saya eh, tidinya mau puasa, baiklah, alhamdulillah tidinya Kuat gelap tahun satengah di pondok pesantren Darul Aphor Kampung perwe Kuarwa kuariil, rada hese nyaran model kitu. Misalkan ka istri kakak permulang di artos 50 beras sapuliter. Lajeng ka urang teh Nanti nalar itu anaknya masa Allah. Alhamdulillah, kakak didinya di pos-posnya ditaruh, "Aplor Kampung Perwe" kuat genap tahun setengah. Kita selama genap tahun setengah, Tia di Pongokan Pukul 10 bulan, 1 liter, duit 50.000 ribu, perihal impor biasa. Mas Allah beres kakak pesantren di darul abor kampung perwer ngalih dari kakak kakak du kawung pondok pesantren riadul albiyah didinya alhamdulillah kuat dua tahun setengah. Selama dua tahun setengah sangat prihatin luar biasa. Eta perbulan di pokok anakku kolok beras 10 liter atau 100 liter. Uang kos g, kos mobil, nekumat kiai, uluhi mayat istri, CF. -e. Masya Allah. Ini yama puasa Baik Bari arah alpiyah Kadang-kadang liwat Dina perbulanan teh. Kadang-kadang liwat seminggu, Kadang-kadang liwat dua minggu Tapi cincin baik Di kogok Alhamdulillah kakak Sampai tadinya Kuat Kuat 2 berusaha setengah di dikadukawam, pondok pesantren Riyadul Alpiyyad. Satri kakamah kuari, mengalurinan jasa dikobo, mau biasa nageh, setengah paru duit kadang-kadang, ayat 500 per bulan, ayat kamu, ayat 1 juta, ayat 1 juta setengah, Masya Allah, karib, Lamun daria, kiai, dan isi air kolot mokoan, beak-biakan, beas perbulan takarung, duit jatah teh, perpulang ayu lima ratus ribu, air nusa juta air nusa juta setengah. Hmm. Masya Allah, hati-hati kasep, hati-hati nih, di kombo 40 prihatin, muntah hasil ilmu Allah. Orang kaya ini ajar prihatin di kogok, ulah ular ular -ula terik, jaka ya kamay tak termasal den di kalau kawon walaupun sebaju api masya Allah, pergulahlah tea, biasa puliter duit 100 ribu tapi alhamdulillah kakak, senang setia kakek prihatin, tidak pokok, kakak alhamdulillah, alhamdulillah dirinya, ya. Sampai kuat dua tahun setengah, waktu tak nyata kakak, sabar puasa, ayat kursi, bari narap artian, alhamdulillah, dipasihat kalau sombong. Ges kafal satrii, masatria, wakri kriyanto, awamin oge Nuhade de kurang, nuha kurang, andai kubawa kurang di pokokan, alaka doang kurang, sing. Nyetak teh urang bisa ngatur Nyah ulah nyeta urang hambur hamur ting, muhadz, ande satri pemerintah perbulan di pasien dia sakulinter, atas di atas satu sepuh kudu bisa ngatur kudu bisa ngatur kudu bisa ngatur urang, ulah nyetak pikir nyetak aturan pokok persabulan ulang terpisah kurna sambil ngecek. kadang-kadang nah, Kukolotnya -kadang, polot tante sok di di tengah jalan, di di tengah jalan. Nah, mengatak kakak menghimbau kasat di kakak, Nyah, baik kasat pria magang maupun kasat tri istri wayangnya, sing di kopo menari tri Udah ngecat teh boros teri, udah teh guru barunya, tambah pekurang kayu udang, kanak, nyeket teh, kanu mohon kurang, anu sangatlah kakak, masa trend, tiperes diri anu, kakak, lepas dari kaca dingin. Kalau pondok pesantren darul ibtidah, kalau aku ya hari itu kacaringin pondok pesantren darul ibtidah, alhamdulillah didinya kuat tilu tahun setengah. Selamat tilu tahun setengah kakak uyi uyi, uyi uyi kakaknya eta keluar. Eta selamat tilu tahun setengah Kakak sangat prihatin, Tina Bobo. Bias, paling langitmu kolot di pasien di liter. Teras jeta Arto 120. Masya Allah, Kuburunan ogejeng buruhung, Jeng senam o kakiai, Urang sehe. Dindingnya puasa, baik puasa, alhamdulillah kakak. Sampai nyampe, tiru tahun setengah. eta Allah sama punya hati. Masangkai kakak. Keruaku dicarinya. Marga dicarinya. Mati, lu tau setengah hati. Atau wuih wuih. Te wuih Masya Allah. Ali neraka, sandri kakak Kuari Santri awewe wuih wai. Santri pamaklat uing baik, bahkan satria lagi masa bulan aya nu opat kali kitu tah Santri awewe sabulan aya nu lima delapan kali nek kurangnya urang eta teh na ilmu Allah geus diri ningal eta nu para santri nu santriawati biru awamil kurang tea Apple, ilmu Allah waktu il waktu masya Allah. Nunggu amat-munggu Raji berkata Ari bener-bener mah Orang sungguh-sungguh Orang Insya Allah Masa rana etas Satu dan nama Mualilah Contoh santri kakak Saderek Nek anah Budak Sulawesi Anu laluan kamari Tilu tahun main di dia Alhamdulillah Beres matan pelajaran Ali ulama tewi Mama Nena ayat sering balik. Ali Ali dua minggu. Atau dua minggu di imah dua minggu. laju nama kurang kaos, balik kaos amil maupun kaosnya tete jurumia matang bina. Mela mengasal Salam Anusanesna Batu rumah Bareres, Ngaos Kulang-kulang takuntia Tari uang maja tak parolong kita itu Gus kakak menghimo Kaparasantri Wasantriawati Munhayat terenya Dina belajar Wayang nak urang sungguh-sungguh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 Dari kakak, kak pondok pesantren Maribaya Bogor. Dibinanya lilakna dua tahun setengah. Eta selama dua tahun setengah teh prihatin jasa di kampung teh. Masya Allah paling di pokokan kukolok perbulan biasa puni terduit 330 ribu. Kukulungge kurang jen sedekok kakiyai bayi istri seket atau sedek itu. Tidinya maaf puasa bayi ngomong kadang-kadang. Seperti pasien mampu, kiai nyambung-nyambung, nyambung-nyambung, bekel, alhamdulillah di Malibaya, Bogor. Kakaknya Tate, kuat 2 tahun setengah. Selama dua tahun setengah, itu sangat prihatin, sangat prihatin. Seram, anaknya Diyosnya Tate nyebut gembel. Tidak pakaian lagi udah berani baik kakak Masya Allah Tapi terus baik saranjannya jatuhnya Sebelum ejek buat baturan Sana jatuh di ejek Di komong Nah Seperti batur Gitu Tapi batur maka padi di komong baju Bagus baik Artosnya ternyata agung baik Selanjutnya Selanjutnya Biasna di pasien seerbae arika kamas kers masan trend di Maribaya Bogor tea. paling di pasien Bea Sapuri teratos 30 ribu sangat prihatin juga. Tapi kasar dikakan terulur telur terulur di diacan, -no karena ia tak terulur kasar dikakan. Masya Allah, kadang-kadang piden ya terbias sabulan, kadang-kadang sabikakama piden atau sabulan menang ya ter sabikun ngecer, lagi ngeber, tak kolot, lambat diatur, lagi yang lebih baik atau nek rumah habis ngaji nak urang mah, hari bisa ngajiha yang udah kai prihatin terbisa, i, masya Allah, awas muadek. Nuhadeh, nyetak teh kakak. Kapal santriin, wah, Mun mohon, hayah, kurang nyetak teh hasil ilmu Allah, kurang dikomomah, sih, prihatin. Ulah nyekat teh, kurang nyenyak waktu. Ulah nyekat, dikomomah, hardolin. Ya, sing benar-benar sing benar-benar puasa, kurang dikomong, yang kemes, itu terus karena ajian-ajian kurang, anu menanti guru apal ke pereh, kayak ngaji materi insya Allah, insya Allah, kadang-kadang ajaran dia, lah tidak ajaran gudak pas santri mau jadi kiai, mau jadi ustadz aja ajaran turunannya jadi biasa. Ulas Kituan, tuan benar bener-bener urang, Kajen teri kekurang Anak ilmah biasa Lain anak kiai Lain anak ustajah Ayo bener-bener mahrin -bener InsyaAllah dihasilkan ilmu Allah Pak mudah-mudahan Para santrihin Wasazriyawati Riyadul Awamil Pak mudah-mudahan keng ilmu anu manfaat Adu Barokah saya kasih makanan, wadah wadah wadah Amin wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah dia atau kacalingi atau kamalipaya atau nyetate kapan saat pasan ren silahkan kakak doakan supaya tambah tambah ilmu kurang, supaya tambah tambah ilmu ya yeah? supaya tambah tambah ilmu kurang itu, santi kakak nyetate alumni purpaseru awamil Kadang-kadang ada -kadang, selalu arti dia langsung nyetak teh, gak lupa majikan. Kadang-kadang itu, akhirnya saya ngamak ada selalu arti dia dipakai tambah daging, tambah selesai supaya nambah ilmu. Kurang. Karena Kanjeng Rasulullah selalu nggak di waktu mudah yang hobi cinti, gimana pian, dubus di mulai undang tambahan ilmu nyeta teh, arti. Mudah-mudahan ambil keseluruh tambah pula ilmu Ya, yeah, ilmu muda anu manfaat Kerenjok losul, baso Allah Waktu oh, kau mau ura, ayo ulang santri Sing sumalak pasareha Ya, yeah, sana jam dus benar yeah. ilmu Allah Karena Al ya dikakak Ayo tambah doi ulang kapasan saja Supaya ilmu ulang eta ber Bertambah itu bertambah. Beres dirinya kakak, timah dibayar bobor, masa berday, kakak nggak abang pun, gagang gak boleh leh, anu nih cabang boloyo, abalukan gilingnya. Abalukan, gilingnya kayak sangat prihatin deh, kakak. Sangat prihatin, luar biasa kuda. Mawabea Sapuliter Alkos Sarakus Obat Kulu Ku ketabai Kurangku Ongkos Jam Lepungan Kaki Aik Jemaya Mistrik Seh Dijam Puasa Baik alaik, Masya Allah Alhamdulillah tidinya, Kakak Bertambah Ilmu Teras Kakak Masa Trederi Kak Fagentongan Bogor Nyeh Kalianitafsir Kuat 2 tahun 7 bulan Eta selama 2 tahun 7 bulan Paling dipokohan Kukolok per bulan Daya 10 liter Arkos 130 ribu Pak Eta Ular kukolokos ye. Kak Koko, jangan hubungan kak Kiai, jangan bayang listrik, jangan kuluhum di Koko. Saya, dirinya bepuasa, bahkan kakak terwaku basah tren di Direktur Tafsir sampai kulit Sampai kuliketring, catering, Mas Allah, karena di Bogor mah di mah oleh salah kota kota jasa jadi sisi masak ya terwaktu zaman kakak sok melibayek gitu paling ayah nuradat paling miskin di sini karena semawar karena semawar masyarakatnya karena semawar, hmm, masya allah di kakak dirinya, tak Kewaktu Mas Antren di Pagetawan-Gobol Riyadu Tafsir Kakanan kuat-kuat tahun tujuh bulan Jadi, minta sampai keluar menang sadar Lantaran, kainji kakak, KPP di Nampoko Meskawalahan, lantaran kakak mal Anak Jerman tergaduh. Waktu masa tren kakak KKT Emak makmur, tu, tukang dagang kopi, bapak tukang dagang kopi. Gaduh dan wari, bapak sarang ibu. Kupedahnya tak baik, e, bicara tanu KPT. Banyolahlah, masya Allah sangat prihatin. Etak makanan tukang dagang kopi, dia isbat. Masya Allah, kamu sedangkan kopi, tidak akan mengekau kek Gitu, tidak akan Sangat prihatin kakak di pagi negara kita Yang kuat keluar lahun 7 bulan Satu-satunya, kurang lebih lima bulan Kakak keluar, kakak, dia takkan Di nama kisah, Masya Allah Tidak kokoh ibu, waktu harita, Masya Allah Kedua kena kakak teak masya Allah gitu lah Nus mulai nyetate bobo ka awal deh, Alias nyetate teh yang gak lupa majikan Lumata kakak lain keluar santri Masa tersampai anus Hai yang gak lupa majikan mantare Kata Tel telah-pelah deh Semua buruknya bangunlah hidungnya Lima bulan lagi dipakai untuk makanan luar tanah air, cincinnya sampai tidak modal. Ya. Kita memangka dua, ayahnya lupa majikan. Masya Allah. Mematahkan yang satu di kaca cina air er, di tengah jalan. Ha, Hayang selanjutnya sampai empat majikan, saya mengelak tentang lagi. Kita akan sampai awalnya, nyetak teh tuh sampai huntas masa hayang yang ereun meta teh hayang anu salah imah teh ngakap buah nyalahkeun euling kataka beruhun masallallah tata eta kakara di paging tongan kuat 2 tahun 7 bulan selama 2 tahun 7 bulan eta per bulan teh pamakuan paling biasa nya eta teh 10 liter artos nya eta teh 150 liter Buongkos, ya, yang terpulangkan kiai, bayar listrik peluhuh, ya, terserah, dirinya puasa Biar kakak, puasa masalah, puasa. Ya, supaya kita dengarin rinan, karena itu Karena, ya, karena pokok, oh, Pada pakai kuasa, gitu. maka, Kedulang-pada yang dapat, gitu. Benar, kira-kira gitu, ya, Maka, pepet, nih sampai kakak kita ya sok you masya allah luar biasa sangat prihatin kakak luar biasa terudah dari ma nah, ya dariak ya, iya, sing bener bener dikompon, nah. Artos di tanggung baik, beas di pasian baik, sing bener, -bener benar-benar supaya dia kerbau Allah teh khas beres tini kakak di pagi tahun 7 bulan tini kakak terus terang pemenang sana bulan, lebih kurang lima bulan dari kata luar Cikolog, iya abah, hmm. mah iya. masya allah Akhirnya, kakaknya, Tete, ku ini, kitinya, emm, masya Allah, karir Gila, silsilah kakaknya, waktu masalah yang salah seperti Beres, misalnya, tolongan, kakak, tabarukan Satu tahun, kabur guru, ngajak, ngajak kebun obatku, jingguru, terakhir, kakak, diabahai, salman Cipata Ali pencelaka Taetah Guru Kakak Anu ke Jadi jumlah jam leher Mas Terkakak Taetah sama mah di Kobok -Ko Ayak 25 tahun 7 bulan kurang lebih. Jadi masya Allah sangat prihatin. Kakama etamasa trante yang di akhir zaman, tahun di tahun masya allah. Yu kurang benar-benar. Ariwal kakama mual dari ya, lataran kuari mahi. Kuah lima, jamana bagian jam mana pakai kuah lima Kueta baiknya, etara e, santrila lagi Memegobak pemajikan Masantren kuah lima tahun Besar jauh kuah lima Mun istri memegobak saraki kuah Dua tahun sepakat atau tahun Besar jauh Iyumah santrila lagi Karena tiut tahu Besar jauh kuah lima Ditanya kekuatan nak, boleh tahan aja. Oh, gak Nah, udah KW, weh. Karena kaya santai, kuat anggun. Nyai, kata, Tapi, nak, tahu pukul air, Masyadri 2 tahun jenayah ayah ngaji Aji Ngomong kakalat enggak Situ kakalat jenayah Ayah wajah nyeta bentar Mening di kusukut harap Melainkan rajin nyeta te-anggel Nomor tak Masyadri bisik asuk nyeta Ka istri Ayah anggel nyeta rajin Allah ke aluhannya Eta singa singhade Singhade Singhade Pasti budak AWP no ke koko lontongnya, khususnya di di wilayah khususnya. Oh, masih besar lho, kana. Yeah, gitu. Tempatnya kawin pasien, jadi tempurak AWP, leleh. itu udah, kita udah singgah di aku Nya sudut-sudut luas sekitar dua, harganya pesawat pas pada saat itu. Wah, sampai awak tidur, benar gampang. kakak, sampai kuatnya dua tahun tujuh bulan. tadi. Teh, kuat, kuat lima tahun, kuat kuatnya tahun. Memang dia dua, Mun santri istri, mengemeng bawa selaki kuat kuatnya etat teh. kuat kuatnya etat teh dua tahun. ayah ilmu allahmu kurang tenangnya kuda, lempang kaman oke, okay. naik lempang kapota, naik cicing dia lembut tenang, masa allah ayat sekolah ilmu, nomata cikat tenang, al ilmu nurun ilmu eta cahay. Itu beda, Satria. Dan selasa beda, cahaya akhirnya. Hani memain masa beda, orang ada dalam suruh. Begitu masa beda, yang kuat, yang aspek tahannya. Ya, kita kok kemungkinan kan nah kita kasih tamat aja ya. Oh. Uh. Ya, namanya masa beda, suruh. Ekualitudo, namanya, dong, sembuhkan pemerintahan. usama ada cahayaan ya biasa eh kuani di dua lapis Perintusnya, <Sed by> mase Allah, Allah, <Sed by> apalagi itu Allah tak masalah, Allah Jangan kalian di di beda begitu besar dan boro Kuliah pulih tahun tujuh bulan karat dua tahun tadi bercahaya Tematik terbawa mereka ke peranan Nalika ulangi etak disengaja kalangan kimoabi Maka ulang kasar terpercuci kimoabi Ulang bule ayah cahaya Al emir nurun el meneta cahaya Bercahaya Bercahaya Masya Allah Karim Masya Allah Kau mau edam putra eyang lah podri, asal muskasek masalahnya. Usnadi kaset lah, masya Allah. Kaset, Munir komo kaset Munir masya Allah, kalem. Kalem Munir kok? Kaca cahaya. Keremek masalahnya ya, terus cahayaan diaduk dulu pak ada mulamannya juru kahiji. Hari ini mulai mau sekolah, baru mau ibu ini kaset. Bahwa ya, kecandanya ilmuwan, burung jasa gua ngomong deh. muda. Aduh, <kayaan Croatia> oh. masya Allah, beresopian, sopiannya, kasar, kasar, kaseth sofiyah nam latar lu allah bentel di nasofian peyak masya allah semua kata setiap tuan aji karena kalangan karena kimiu alit maka disenter kuncaya kimu kimiu Datul dapur mu alit yunawar binur mu setiap kalangan kimu alit diaji maka disenter kurang kuncaya kimu kimiu masya allah karim luar biasa luar biasa beda saat di kakak Bermikmeng asuk banyak kakak pesantren Dia sampaik Ya Gitu begitu Sumpah kak pesantren Beda bercahaya Bercahaya Memang tak yuk, Para santri ini Buah santri Dia dulu orang Uraqsi benar-benar hayang moba ilmu Allah oh, no. Iya santri mulia pula Mulia itu Allah Disebut pakai ya, santetnya judul dulu, tentara Allah, tentara Allah, tentara T, budak ayah, tentara dunia, ayah tentara akhirat, tentara dunia sepertinya itu habibuk, modelnya itu teh abri, itu ya, kompas, etapa, tentara dun ya. tentara dunia, ayah tentara akhirat, iya tentara akhirat, makhluk yang... Disebutkan Juru Nulloh Tentara-tentara Allah Tentara Allah Mulia kurang sadayaka Para santri dan santri yang awati Mulia iya Allah Nyeh Gitu Nuhadeh awas iya santri teya Nizgadu eru ulah nyeta Dari lembek-lembet Kudu nyeta urang Ngajak muhade Nuhadeh Santri teya kuwakil di era Modern Keributukan jasa, keributukan jasa masa awal kali ini. jasa iya ada oh, itu, ya mas sampai orang. sampai menurut ketakama mas sampai dua tahun tujuh mal. Wah, nggak apa, kurangnya. Cita kakaknya tarik ya, lalaki, boga lima tahun atau empat tahun, mes itu oke. Okay. Awewe memangnya tak terima sah lagi Kita kuat-kuat pesantrennya, tak kuat-kuat kereta terbaru, tak keluar terus setengah Mengek, kurang teak Untuk sah-sah terhibur ayahnya dengan aya, aya, Allah Para santri yang kemasan sejawati Ria awamil Pemudah-mudahan kurang sadayakna Simpatis yang hidayah Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kurang lebih karena hukum-hukum Allah, Amin Ya Allah, Ya Rabbal, Ya Rabbal Alamin Saat kakak menghimpun kepada santri dan santri awati Nah tidak, misalnya ilmu Allah wali menelamik-lemik Karena ilmu Allah tidak mahal Awas Kalau santri di era modern Ia terdiputuh jasa As santri warisanti ulama al ulama walusatul anbiya Santri warisanti ulama al ulama walusatul anbiya Kala Ibnu Mari wa maya lil modong bayak huwala pa Anhu huwiti rohwi idha mahunitaka Kala bahasa keren Santri ini syafir di sunat miriswa Kerbila Santri yang lebih terbaik daripada pelajaran pelajaran yang lain Oleh banyak pelajaran di Bukum Bumi ini Tetapi Satri Masya Allah Lalu baik dan Dari banyak pelajaran pelajaran yang lain Kau enak itu Ia pelajaran orang Angsung baga'kan kuburuka orang Yuk pakai orang Pakai kuburang Pakai ibadah kawusi Allah Ya, itu manfaatkan kurang, malingkan sebalik kabumi. Maki kamu kurang kesempatan ilmu Allah. Kali-kali ilmu Allah terimpang, kurang Kamu butuhkan, kamu kurang. Kurang diaca buka terangan. Kurung alimin Layak malu di ilmi pahlawan di sulisawa. Jelas manis sifat ilmu Allah, tapi terimpang pakekurang ada apa yang dipanggil tapi kurang terima paksen Yang eh, menderajat kajamah Kos iblis dah yang enak buku ini. gini Dari Lu matak ngelirin yang enak kakak Mereka doang-kakak para satri luang satri ya wapi Kajem-kau yang diurangi kau bisa ambil doang Bisa di bumiah doang Bisa ngaji mata bila doang Bisa ngaji ngelang doang bisa ngaji sakti doang bisa ngaji tabi kauluan, bisa ngaji iya lubali aduan, bisa ngaji bumbu doang bisa ngaji dia tabi alpia doang, manpa kurang, tiga peribadannya, tiga keluarga umum nak tiga cari muslim, musibah tanpa dukun kabur, pingsa, pingsa. Amin ya Allah ya Rabbal Amin 17, 18, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, terutama pribadi 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, musim 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Ya, yeah. awas dia satu deh ya sampai dia etak teh no. Putus asa Kuras sampai dia Ah, jenang aing bedak Jenang santri nukakak Bisa nyetak apel Bisa kena aing wajen lagi Yang naik kamar padren ilmu Aing beradu Makanya aing lama padren ilmu Di tengah-tengah masyarakat Alu pinter lagi masyarakatnya, meta teh paling tergaji lah ayah, meta ahli kori, ayah ahli, meta tetap sih ayah ahli pertemuan, ayah ahli bikin, ayah ahli balago, ayah ahli meta teki, cara apa ayah malah, ayah hemat terisa, kori terisa, cara apa terisa, ayah ngendi luar, keluar, entah kita rumah, ya ayah terus ulah jrl yeti guru terus Teruslah ulah pada ketak pasalakan jrl ayat. Ulah berarti Ulah gembir. Ulang istiqomah tempat etak kiai. Ahli ahli ahli Ustai teh Ulang pak ulang Ya, insya Allah kurang kaji tiga PI, manfaat nabi gembira Jalan umat, Amin. Seringnya teteh Kadir, kapasitor awam ini, ya, kaya jalan Assalamualaikum, waalaikumsalam, zakat, muti mana, ya mutianu. Ayah daun kadir, abi teh, rumah tangga anyar, baju kritis, Nah artinya kurang di lebur macam pinter upaya dan lain-lain ayam kita bisa ceramahnya bisa ahimat bisa pakai daerah kasawa, bawa elmu ilmu beladik, maaf bawa injil kita bantu absol, Laju rumah tak kiai cuma patung ular. si kakak bapak kembali kajian lebih ilmu allah, di ikhlas kurang Balai iya tate, di diantara kurang iya teh nggak mau beranak ikhlas bareng barang iya allah, insya allah terhibur. Justru membakar rumah ibadah, ya justru anak itu kaitain johirnya pada akhirnya mana anak tapi barokah nama mana anak di gemiljar rumah. Mudah mudahan para santri, dua santri terjelur awamil, ya mudah mudahan ilmu anak os tidak terbuka kakak para santri, dua santri terjelur awamil. Mudah-mudahan manfaat nak di kendiri ya umat kami, ya allah ya robah, ya robah. Terhadap kapal satrie dua satriawan berirawan nama ketemu allah. Walafalimatan, sahajalan sahliman. Insya allah ini terkitas nama keturunan manfaat insya. Kami ya allah ya robah alam. Tapi kajen baik ilmu Allah mas di berbagai pelosok bisa nyetak uang karena kori bisa nyerang ceramah Uh -huh. Maka kak dari kakak menghimbau kapal santri lewat Santriawati, allah Masya Allah eta masa antren urang yang paling besar, begitu urangnya eta tk yang kowe elmu di koko heseh yang kowe elmu allah, tk peting allah besar antren, allah di ayam dulu heseh, emang patinan, emang patinan, lo apa mas antrenan? tiba-tiba kau sampah ya, Bila elok asal, api, batu, dan lain-lainnya, ngomonglah jangan teh. Masa Allah tapi kurang faham elok. Bukti lah kurang faham elok. Mmm. Masa Allah kalau pun lagi Allah dan penyertaan Allah, dah untuk ini. Mana saatnya alikublublublub? Bacaan kian lagi, lagi, lagi, lagi buka, ekek, pakai. Duhina, duhina, Masa Allah. Masya Allah, kina aja nama aman ngomong lagi sayur lagi mana harga bolok-boloknya tanteku kaluar nanti pasar trend, oya buatku mau kaluar nanti uh, balik masuk tapi ini anak kurang ikhlas ilmu, hmm, masya Allah boda lain sadar kan, ti akan haja dari dorongan kepada sanri Dewasanti Dewasanti supaya ilmu sadan dia sumang, supaya hasil ilmu au ilmu Allah. Supaya hasil ilmu au ilmu Allah. Mudah-mudahan supaya hasil dia. Mudah-mudahan kurang kepala sanri Dewasanti Jawati il ilmu Allah. Nalika kurang nusbana kurang sacagi ku kurang pakai kurang ibadah manusia Allah manfaatkan keluarga anda yang membutuhkan musim-musim padahkan kurang ya yeah, padahkan kurang Amin Ya Allah Ya Rabbal semangat satria wawahmil iya ngaji semangat semangat Subhan nggiyata tempat hati-hati pasti santri nek pasti kurang nek diangkat pasti dinikmati masulul Saku-saku no jemaat mereka di Batam, baik jadi keidentian, Bangun Ajak Jalan jajan, air bunga asuhan, nuaswat di dunia nyata, so, wali wanita, seibu wangi di dunia nyata, kadang-kadang nyeta teh, air abi dan karena gelapan, air umi, kadang-kadang teh itu, air eta teh, api mah, kadang-kadang tidak apa-apa, air cino, hanya kadang-kadang teh kadang -kadang, tanda, muncul, kurang pisah raganda, insyaallah, kurang barokah ajeng dari amin Allah. ta'min ya Allah ya robbal ya amin ya pak uram alistiqamah dihi tempat Kalau kita bayi ada ngomong ki Allah eta mang eta eta dasarnya tateh gitu nah dasar jelemanan lagi jurumun cenah dasar nya uruja ku itu makin dihina orang keluarga makin dihina orang nyata makin kurang teh sumanget ilmu Allah insyaallah kurang nyata bergedang saja dihina tinggi-tinggi bakal jadi mulia indah Allah Insya? Allah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Ya Robbal. Yuk ulang nyetek para santri, dua santri awati. Ulang sing bener benar mas antrena, sing kalunya kaldir, ulang, sing kalunya kau pulang kampokwa nya ulang nyanyi-nyah pelajaran awas, amalan cakap iya nyekelang elmu Allah di akhir zaman iya nama patut elmu Allah di akhir zaman lain-lain lain-main, lain-main, karena adil hal etak urang kuduk iya ke waktu masyarakat sing cari cimpang ganji sing cari depan ikat urangnya, supadosnya etak teh Udah teh dititipan ilmu nya anu nyata manfaat barokah amin ya allah ya robba ya robban amin robba amin mudah-mudahan para santri Wasantri santriwati angus lengkap ka duluka ka timurbagi polongso nya mudah-mudahan nutut elmu mudah-mudahan dipasihan si kalam so bak perlu supaya amin ya Allah ya waktu masa kakaknya kurang lebih jumlahna 25 tahun 7 bulan kakak di 2008 istiqomah tahun 2021 waktu maser kakak didi jalan kak para santri itu para santri awati kakak lain sanes tujuh belas sanes supaya iya santri sumatera itu belajarnya supaya iya santri teh jadi orang gampang buang dulu mak etapa santri sebagai polos so balik perhati urang teh kuat kuat kali teh sudah kupakai nya ulah sampai iya santri mas santri tangguh bermain aja lah Udah, udah sampai uh, di tengah jalan kurang Margi di akhir jaman Udah lamun ke akhir ilmuwan kurang Mas sangat berhenti Ya Allah Karim Masa musibah yang paling besar Kurang di akhir jaman ke akhir ilmuwan Musibah yang paling besar Nomor tak kisir alik Kalau mahu wajar Algo sibaku musibah yang paling besar adalah al jahlu bidumi, bodoh tidak urusan agama tapi mudah-mudahan mudahan kurang singkeng manfaat barokah Allah ya dia ya, putar mudah mudahan tak ia marahkan karena karena bur karena sisi lah waktu sekara mudah mudahan ia para santri para santriwati belajar kan sing sumana amin ya allah ya robbal amin yuk kurang memeh kurang ditutupnya tateku akhirnya tatehnya memeh ditutup buka bu salam kurang kurang majaknya ya allah ya allah